Hai hai hai Keberadaan harimau jawa sampai kini masih diperdebatkan Apakah spesies kucing besar itu masih ada atau sudah punah? Harimau jawa yang bernama latin Panthera tigris sondaica adalah satwa yang tergolong buas Satwa buas ini juga dikenal sebagai raja rimba Yang dinyatakan punah sekitar 1980-an Akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian Akibatnya habitat binatang itu pun berkurang secara drastis namun gak keduga, Harimau Jawa seakan menunjukkan bahwa spesies mereka belum punah. Ketika polisi bersama pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, mengevakuasi warga satu dusun di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan untuk menghindari serangan harimau yang telah memangsa hewan ternak milik warga. Kapal Sek Balik Bukit menyebut, warga yang dievakuasi yakni Dusun Jejahan, Desa Padang Jahya, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Ia juga menjelaskan, peristiwa dimangsanya satu hewan ternak kambing milik seorang terjadi pada 1 November kemarin. Dalam proses evakuasi ini sempat terhambat lantaran kondisi wilayah di perbukitan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Meski begitu, warga sempat yakin bahwa hewan ternak mereka dimakan oleh harimau. Karena ditemukan jejak kaki hewan tersebut di sekitar kandang dan beberapa lokasi lainnya. Namun belum bisa dipastikan jenis harimau apa yang memangsa ternak warga tersebut. Para peneliti mamalia menyebut harimau jawa merupakan spesies harimau kedua di Indonesia yang telah punah. Pembukaan hutan pada awal 1800-an untuk menjadi perkebunan membuat habitat harimau Jawa terusik yang kemudian menimbulkan konflik antara harimau dengan manusia. Banyaknya konflik antara harimau Jawa dengan manusia tersebut membuat perburuannya menjadi semakin masif. Hingga awal 1940-an, populasi harimau Jawa diperkirakan tinggal 200-300 ekor dan menurun terus setelah itu. Pada 1950-an, harimau Jawa diperkirakan tinggal tersisa 25-an ekor. International Union for Conservation Nature secara resmi mengumumkan bahwa Harimau Jawa yang terakhir berada di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur pada 1976. Sesudah itu Harimau Jawa semakin menghilang dan akhirnya dinyatakan punah pada awal 1980-an. Dahulu suatu jenis satwa akan dikatakan punah apabila dalam kurun waktu 50 tahun setelah perjumpaan terakhir tidak pernah dijumpai kembali di alam. Meski secara resmi dinyatakan punah, tetapi cerita mengenai Raja hutan Jawa ini kerap masih terdengar. Bahkan pada tanggal 8 Oktober 2021 lalu, muncul di media sosial mengenai klaim anak Harimau Jawa. Warganet langsung heboh ketika muncul unggahan mengenai keberadaan dua ekor anakan Harimau Jawa yang lahir di Dukuh Kemojing, Karangnangka, Desa Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kira-kira Harimau Jawa betulan udah punah apa belum ya?